Like dan yang udah ngeser-ngeser semua video-video kita. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini terhadap dukungan dan support channel ini menjadi sebuah kebaikan dengan kelimpahan rahmat serta rejeki, dan segera terbebas dari segala macam himpitan hutang hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini kita pengen ngebahas beberapa aplikasi pinjol legal OJK yang mungkin sedang kalian gunakan dan mungkin kebetulan juga hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran jadi timbullah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang hari ini mengusik hati dan pikiran kalian apakah aplikasi pinjol ini memang sudah benar-benar legal OJK atau tidak atau mungkin apakah aplikasi pinjol A, B, dan C ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak dan kenapa hari ini aplikasi-aplikasi pinjol itu terus memberikan teror kepada kita bang? Dan bagaimana cara menanggapinya? Oke baik, sekali lagi buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke baik, hari ini kita pengen ngebahas dan fokus dulu untuk 4 aplikasi pinjol legal OJK. Yang pertama adalah aplikasi bantu aku. Dan yang kedua adalah aplikasi modal nasional. Dan yang kedua adalah, yang ketiga adalah aplikasi Watas. Dan yang keempat adalah aplikasi Fin Plus. Ada yang memakai salah satu aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan, atau mungkin kebetulan empat empatnya sedang dipakai, bang. Dan hari ini memang belum mampu melakukan pembayaran. Gue ada stres, gue pusing. Bagaimana cara menanggapinya dengan baik dan benar, bang? Oke, pada video kali ini kita uh, untuk di aplikasi bantu aku dulu. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Oke, okay, itu dia aplikasi bantu saku ya, dan ternyata mereka sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Artinya, mereka ini uh, sudah memiliki izin untuk mengoperasikan beberapa usaha mereka, yaitu untuk di aplikasi bantu saku. Dan kalian bisa menuliskan beberapa pengalaman kalian ketika telat bayar dan menggunakan aplikasi Bantu Saku ini di kolom komentar di bawah video ini. Oke, beberapa pertanyaan terkait tentang aplikasi Bantu Saku. Yang pertama tadi sudah terjawab bahwasannya mereka terdaftar di OJK. Dan apakah aplikasi Bantu Saku hari ini memiliki debt kolektor lapangan atau tidak, bang? Karena banyak uh, yang kita dapatkan laporan tentang pesan-pesan yang dikirimkan oleh pihak debt collectionnya seperti apa, mungkin kalian juga paham, apalagi untuk yang pernah menggunakan aplikasi bantu saku ini. Apakah aplikasi bantu saku sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Itu pertanyaan yang paling banyak, yang paling sering masuk ke kita hari ini. Jawabannya, untuk di aplikasi bantu saku, belum memiliki debt collector lapangan. Jadi kita masih punya kesempatan untuk segera berbenah dan mengumpulkan uang untuk bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan hutang hari ini. Dan apakah aplikasi bantu saku melakukan penyebaran data? Sesuai dengan izin dan daftar mereka yang ada di OJK, maka mereka tidak boleh melakukan hal itu. Dan apakah kalian sudah mengalami pengalaman yang berbeda? Apakah di antara kalian sudah ada yang mengalami sebar data? Kalian bisa mengirimkannya langsung ke pihak OJK dengan menyertakan bukti screenshot serta rekaman ancaman yang kalian dapatkan. Supaya satu persatu aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini bisa dievaluasi ulang. Atau bila memang mereka terbukti melakukan pelanggaran, cabut segera izinnya. Supaya jangan ada lagi masyarakat yang menjadi korban dan mendapatkan intimidasi dari aplikasi-aplikasi atau pihak debt collection yang masih nakal. Itu untuk di aplikasi bantu saku, dan kita pengen lanjut untuk di aplikasi Watas. Nah, itu di aplikasi Watas, ternyata sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi, untuk di aplikasi Watas ini, ya, mungkin teman-teman banyak juga yang menggunakan aplikasi ini, dan hari ini memang belum mampu melakukan pembayaran. Dan hari ini bertanya-tanya, apakah aplikasi Watas uh, memiliki debt collector lapangan? Jawabannya, untuk di aplikasi UATAS belum ada debt collector lapangannya untuk di semua wilayah Republik Indonesia. Jadi hari ini kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang. Dan gue yakin 99,9% subscriber gue ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang ingin menyelesaikan semua permasalahan hutang hari ini dengan cara melunasinya, hanya saja memang kesempatan dan keuangan kita hari ini memang belum benar-benar mampu, ya kan? Jika hari ini masih ada orang yang berkomentar di kolom komentar nantinya kalau nggak sanggup jangan ya ngapain hutang, ya kita akan jawab pertanyaannya. Kita juga nggak akan utang ketika kita memang benar-benar sanggup. Benar nggak? Ya seperti itu. Dan apakah aplikasi WhatsApp akan melakukan penyebaran data atau tidak? Bang? banyak juga pertanyaan yang seperti itu. Sesuai dengan daftar mereka, mereka terdaftar di OJK. Mereka tidak nggak boleh ya melakukan itu terkait tentang biaya denda dan bunga. Itu, pihak OJK sudah uh, menginstruksikan kepada seluruh aplikasi-aplikasi pinjol itu untuk tidak membebankan biaya denda dan bunga melebihi dari 100 jumlah pinjaman pokok di awal. Oke, jadi udah terjawab untuk di aplikasi Uatas. Kita pengen coba untuk di aplikasi modal nasional. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Oke, itu dia modal nasional. Hari ini ada yang memakai aplikasi Modal Nasional dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Modal Nasional ini? Yang per 2 minggu kalau masalah salah kita harus membayar tagihan, ya kan? Bagaimana mungkin kalau seandainya hari ini kalian hanya mengharapkan gaji bulanan, per 2 minggu harus membayar tagihan. Sudah pasti akan kalang kabut untuk mencari dana talangan ke sana kemari yang akhirnya utang di sana dan di sini makin lebar masalahnya, bang Oke, okay. ini mereka terdaftar di OJK. Dan apa hari ini yang menjadi masalah ya Itu tadi udah gue sebutin tentang per 2 minggu pembayarannya Dan yang kedua tentang masalah pembiayaan denda dan bunga Untuk teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran Hari ini banyak banget yang gelisah tentang biaya denda dan bunganya yang terus bertambah per setiap harinya bang. Jadi tidak perlu lagi memikirkan hal itu Ketimbang kalian terus-terusan menjadi budak dari pihak aplikasi ini A, B, dan C lebih baik kalian mengumpulkan dulu kekuatan. Karena OJK sudah memberitahukan dan aku bolak-balik sudah mengucapkan ini. Ini adalah kunci jawaban dari semua permasalahan hutang di aplikasi pinjol itu. Pihak OJK sudah menginstruksikan untuk tidak boleh memberikan biaya denda dan bunga itu melebihi dari 100% jumlah penjalan pokok. Jadi kalau hari ini kalian menggunakannya 800 ribu atau mungkin 1 juta, Mau 6 bulan, 8 bulan ke depan pun kalian bayar Itu tetap biaya denda dan bunganya itu Rp800.000 Jika ditambahkan jumlah pinjaman pokok dan biaya denda dan bunganya Maka menjadi Rp1.600.000 Kalau pinjaman pokok kalian di awal Rp800.000 Jadi lebih baiklah kita kumpulkan dulu kekuatan kita ya Untuk bisa membayar denda dan bunga serta pinjaman pokok di awal tadi Ketika kita memang sudah tidak lagi punya masalah yang lain Jadi kalau kalian terus-terusan Uh, ah udah deh gue bayar bunga, bayar bunga, bayar bunga, biaya, biaya perpanjangan itu segala macam. ya coba kalian hitung berapa biaya yang sudah kalian bayarkan ya. dan apakah aplikasi modal nasional ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang? jawabannya untuk aplikasi modal nasional belum memiliki debt collector lapangan jadi kita masih punya kesempatan untuk melunasi satu persatu hutang yang hari ini sudah menjadi beban pikiran ya itu untuk di aplikasi modal nasional kita pengen lanjut untuk di aplikasi yang terakhir adalah aplikasi Finplus. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Oke untuk di aplikasi Finplus. Sudah memiliki status terdaftar di OJK. Dan hari ini apakah aplikasi Finplus melakukan penyebaran data ketika kita mungkin gagal bayar. Ketika mungkin hari ini kalian sedang memasuki masa-masa jatuh tempo. Dan hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Finplus ini? Oke kita akan jawab satu persatu Untuk aplikasi Finplus sudah terdaftar di OJK Dan sesuai dengan instruksi OJK Aplikasi Finplus tidak boleh melakukan penyebaran data debitur Yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran Itu yang kedua dan apakah aplikasi Plinkus hari ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Jawabannya belum ada untuk di semua wilayah kerja Indonesia. Jadi kita masih punya kesempatan. ya. Jadi itulah tadi empat aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sedang kalian gunakan dan kebetulan kalian belum mampu melakukan pembayaran. Aku pengen menitipkan pesan agar untuk tetap fokus pada diri sendiri terlebih dahulu membangun keuangan pribadi dan keluarga dengan cara tidak lagi gali lubang tutup lubang dan membuang semua pemikiran negatif yang hari ini sudah mengganggu jam-jam istirahat kalian. Bahkan beberapa keluhan dari subscriber kita ini katanya sampai ada yang ke bawah mimpi, Bang. Ya jangan sampai aplikasi pinjol, permasalahan hutang ini mengganggu semua sisi kehidupan kalian ya. Terutama untuk ibu-ibu yang hari ini sedang punya anak kecil ya. Jangan sampai melampiaskan kemarahan dan kegelisahan kalian itu ke dalam rumah tangga. Sudah pasti nanti rumahnya tambah panas. Ujung-ujungnya setiap hari bakal berantem suami dan istri. Ya, untuk yang belum jujur silahkan jujur terlebih dahulu kepada orang-orang di sekeliling kalian. Untuk yang sudah menikah silahkan jujur untuk pada pasangannya. Untuk yang hari ini mungkin masih tinggal bersama keluarga silahkan jujur kepada orang tuanya atau kakak dan abangnya. Silahkan supaya beban mental ini sedikit berkurang. Masalah nanti kalian tidak dibantu Tidak didengarkan Tidak direspon oleh orang-orang di sekeliling kalian Siapkan juga mental kalian Untuk bisa menyelesaikan masalah ini sendiri yang Penting kalian sudah terbuka dan jujur Dan jangan merasa marah Berkecil hati ketika orang lain Tidak membantu dan tidak mendengarkan Serta tidak merespon Apa yang hari ini sedang kalian keluhkan Oke jadi udah cukup jelas Dan mudah-mudahan video ini bisa Membuka sedikit pemikiran kita Agar lebih luas Jangan hanya Terkepung dalam masalah aplikasi-aplikasi pinjol saja Dan mudah-mudahan video ini juga mampu membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam Yang hari ini sedang gelisah dan merasa serba salah Atau mungkin untuk yang sudah berputus asa Ayo segera bangkit dan memperbaiki segala sesuatu yang hari ini sudah hancur lebur Termasuk di dalamnya adalah nama baik kita yang sudah kita jaga puluhan tahun Akhirnya hancur lebur hanya karena aplikasi pinjol. Kita nggak usah mikirin tentang penilaian orang lain lagi. Yang penting kita terus bisa berbenah dan memperbaiki diri. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.